Sekarang kau begitu berbeda Tak pernah ku kira dan aku duga-duga Sifatmu yang buat aku semakin ragu Semakin naris semakin kurang semua perasaanmu So baby talk to me Kau memang ku salah baby you talk to me Ku ingin kau sembunyi baby talk to me Jujur ku tak kau terus begini Kau baby talk to me kamu memangku salah baby you talk to me ku tak kau sembunyi baby talk to me jujur ku tak kau terus begini Ulang-ulang kali kan ku sudah bilang Kalau ada masalah itu coba kau bilang Bukannya harus bicara malah kabarmu yang hilang Pas ditanya alasannya mutmu sudah hilang Lantas apa yang kau inginkan Apa yang kau pikirkan Hingga segala tentang kita kau pilih sampingkan Kau memang ku salah kita selesaikan masalah bukan pergi tinggalkan lari dan semua masalah. So baby talk to me kalau memang ku salah baby you talk to me ku tak ingin kau sembunyi baby tak to me jujur ku tak ingin kau terus begini So baby talk to me kau, sembunyi, to me, kau so to me, kalau memang ku salah baby you talk to me ku tak ingin kau sembunyi baby tumi to me jujur Engin kau terus begini